Mas mas al Albanjari di desa Jatigotek, kami dari Harmoni isi tampil di sini selamatkan negeri ini Bersolawat ramai ramai. Oh kades Muhammad. the